Kembali di kesempatan kali ini, itu mau bikin jenang, yaitu alias dodol. Oke, okay, dan bisa lama-lama, tetapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan komentar di bawah ini, biar channel kami bisa berkembang. Oke, okay, tidak lama lagi kita menuju lokasi. Ya, <San -an> Dan gini ya saudaraku Ini saudara-saudara kita Sudah mulai um, mendidihkan santan jendang, jendang. Kalau dodol Yaitu juga pakai gula aren Ini gula aren Dan di sini ada dua pasien. Dan ini semuanya masih mendidihkan santan dan ntar akan dimasukkan yaitu gula merah dan juga ada yaitu kelapa yang dibikin santan pada saudara-saudara santan -saudara, ini juga kerukunan-kerukunan warga kayak namanya mau <gulau> <tuk tanganmu> <tuk tanganmu> Di video terus Oke, 6 mAh untuk satu wajan ini berapa kilo pesine, ya, ya, <laughs> untuk satu wajan ini ini ukuran berapa kilo 20-20 untuk gula merahnya 15-15 kilo oh, itu guys informasinya dari Bukimu, kelapa nih kelapa 70-70 ini oh, <tuh> Anu neng kiki neng adek kuwi salahan <laughs> iki ora aku Oh desa aku menuju ke pedas. Oke saudaraku, ini udah hampir setengah jadi. ya. baik gitu mm. dia catulin hilang <laughs> you yeah. Oh <laughs> aku. yang nah, hampir jadi guys tapi yang satunya belum yang satunya masih mendidihkan sangkong kalau yang satunya sudah hampir jadi yang satunya Oh, hai, hai, tambah. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lah pada sudah berhenti, sudah berhenti. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Sudah berhenti. komen di bawah ini dan share ke teman-teman berhenti. -teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh